<laughs> . ada di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang dan e, pokoknya kawasan Medan dan Nusa. Di sini ada cara caranya nih. Pertama kita cari alamat resto, terus kita buka alamat kaldron Kualayan. Oh berarti harganya seribu bro. Kita lihat restonya di sini. kalau dilihat di sini restoran kita pilih mana ya? Ini gegek krek ayam gepuk nih biasanya enak. abis bro. Di dua tempat itu katanya suruh balik lagi jam 7. Ya udah dikit lagi itu sekarang jam setengah 6 Ya udahlah kalau gitu gue balik dulu. Nanti kita balik lagi jam 7. ke, ke tempat yang menyediakan makanan gratis. Oke okay guys, nanti balik lagi. Halo guys, ketemu lagi sama gue Farisa Putra. Sekarang pukul 19.44. Tuh, 19.44. Gue sebenarnya hari ini ngantri ke voucher makanan yang untuk keluarga, tapi Guainya kena prank kali ya, entah kena prank apa gimana. Jadi gua tadi ke Sono, ke tempat restonya. Kata abangnya, menu yang voucher gratis itu habis katanya menunya. Sedangkan dia tadi sore masih banget gue denger katanya datang antara jam 7 sampai jam 8 dan ini baru setengah 8 katanya udah habis sedangkan gue datang tadi setengah 6 katanya belum jadi gitu kebetulan ya ngarep juga sih gue karena buat anak dan istri gue makan terus yang kedua gue pindah ke tempat uh, Resto lain Resto lain juga begitu. Waktu sorenya, janji sama gue itu datang jam 7, kalau enggak jam 8, karena menunya lagi dibikin gitu. Nah, pas gue tadi datang, abang ini bilang habis, aduh, dan vouchernya ini berlaku cuman dua hari. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, ntar gue lihat dulu. Oh, berlaku sampai 12 Mei dan sekarang tanggal 11 Mei. Ya udah kalau gitu, ya mungkin emang belum rezeki gue hari ini. Tapi besok uh, gue coba dateng Oke okay lah, gue tungguin dari maghrib. Jadi gue puasa di buka puasa di jalanan aja lah. Tapi gue pengen tahu gitu. Ini bener-bener gue dapat apa enggak gitu? Ya, udahlah. Gimana lagi, ya? Kan besoklah terakhir tuh vouchernya. Kalau misalkan emang gak dapet juga, ya belum rejeki gua gue. Kalau gitu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, guys? Ketemu lagi sama gue uh, hari ini. Ya, ini sih udah dua hari, jadi gue mau ngantri lagi kantri makanan, voucher yang dikasih dari Gojek dia buka jam 5 bayangin jam 5 kemarin, kata abangnya itu datang antara jam 7, kalau nggak jam 8 gue datang jam jam 7 lewat, setengah delapan, habis nah sekarang, gue datang agak sorean eh, habis juga Katanya restonya itu bukanya jam 5 Nah, gue sampai situ jam 5 lewat, langsung habis katanya sih. Uh, dia bikin cuma 100 gitu. Uh, akhirnya gue coba buka aplikasi, gue cari resto lain. Nah, terus gue coba keliling-keliling. Uh, Nemula bukan resto sih, tapi warteg, warteg DKI. Nah gue coba ke situ, gue tanya, bisa nggak uh, belinya pakai voucher yang disediain Gojek. Nah si pelayannya itu saling lirik, antara mau ngasih apa nggak gitu. Ya kalau misalkan emang nggak dikasih, ya tinggal bilang aja habis atau gimana. Tapi mungkin dengan berat hati, dibilang bisa. Gitu, ya. Kalau gue lihat, sih, emang watak DKI-nya itu sepi. Ya, udah, akhirnya gue dibikinin itu sama pelayannya. Dan waktu transaksi, gue disuruh scan barcode, Habis scan barcode, gue disuruh masukin nominal 1000 Gitu. Nah, setelah masukin nominal 1000 langsung otomatis dari ke sistemnya warteg DKI gitu akhirnya gue dapet tiga nasi ini, bro, nih gue dapet tiga nasi terus ikan ikan nila terus telur dadar ayam sama eh, sayur apa nih namanya gue nggak tahu sayur apaan nih sayur sop kali ya <laughs> ya gitu ya alhamdulillah sambil nunggu beduk ngabururit <laughs> gue udah beli gorengan bro gorengan. udah pulang. Salat. Oke okay guys, mungkin itu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat. Habis ini gua mau pulang terus salat. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.